Nandini Dokter Nandini uh, Dia, dia dokter magang Chris Raj, kenapa dia membantu otopsi Aku mencarinya di seluruh rumah sakit huh, Bayah Tolong sadarkan dia Magang uh, uh, Maaf, maaf uh, Baru pertama kali aku melihat jasad Jadi aku pingsan tadi Kau tahu apa masalahku? Aku ini berhati lembut Kau dokter Magang, bersikaplah selayaknya Jika kau pura-pura menjadi dokter lagi Aku akan memberitahu suster Kurien Agar kau ditugaskan di ruang mayat uh, Eh, eh, eh Tunggu dulu, Nona, aku hanya bercanda. Aku tadi hanya bercanda. Nona, cantik. Aku... Kau... <laughs> Satukan dua orang manusia Itu artinya sudah jelas Bahwa itu awal dari cinta Oh ya? Iya <laughs> yeah. Kau di rumah sakit Kau dokter magang bersikap selayaknya Oke okay. Hai Aku dokter magang baru Chris Raj. yang kau pikirkan dokter Nandini mulai besok dia jadi asistenmu instruksi dari dokter Amit <laughs> sudah kubilang kan meskipun kau tidak suka kita akan selalu bertemu aku beruntung bisa mendapat bos yang cantik Menjadi dokter maganmu pasti akan menarik. Apa kabar dok? Hai. Hai. Salam. Salam. Uh, salam. Tidak ada masalah lagi. Akil Baratia Yufamandal mengepung RS Suryodaya. Bu Arti Singh, kakak pasien, ada adanya kelalaian dalam perawatan Dr. Amit Goyal dan Dr. Nandini Sekawa yang menyebabkan adiknya meninggal. Mereka main hakim sendiri dan mengepung rumah sakit. Dr. Nandini lari dari TKP. Pencariannya masih diteruskan. Kita akan berganti ke berita olahraga. Kenapa? Diam saja dokter, jawablah Kami tidak bisa menyelamatkan adikku Dia bukan secari kertas Dia adalah adikku Dia makhluk hidup yang kau lenyakan Awas kau ya Ini, ini, ini, ini, ini, Dia ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, dokter ini, baca dokter nadini dokter dokter dokter dokter semua ini Bersikap seperti penjahat begini, kumohon. Jika ingin tanya sesuatu, tanyakan baik-baik. Dokter Amit Goyal, aku rasa kau yang seperti preman di rumah sakit ini. Kenapa kau memberikan kasus rumit pada dokter yang tidak berpengalaman? Apa hubunganmu dengan dokter Nandini Sekawat hingga kau memberikan kasus rumit kepadanya? Katakan, apa hubunganmu dengannya hingga kau biarkan dia untuk melakukan operasi rumit? Di hari pertamanya bekerja, apakah tidak ada dokter lain yang lebih andal di rumah sakit ini? Hingga kau memberikan tugas kepadanya Lalu, katakan padaku Apa di kekasihmu? Jawab aku Kau seorang reporter, tapi pertanyaan apa itu? Nama Dr. dokter Amit Goyal Aku bisa tangani penyakit dan kekasaran orang Akan aku tunjukkan padamu sekarang Pertanyaan kalian semua Dokter Amit mentorku Semua yang kurai saat ini adalah berkat dirinya Berkat dia, aku menjadi dokter Dia mengajariku Untuk berusaha sebaik mungkin Dan mengabaikan apa pikiran orang Dan dia juga mengajariku Untuk fokus dalam bekerja Dan mengabaikan hal lain Yang tidak penting untukku Tapi, apa fokus kalian? Seorang kakak kehilangan adiknya Atau hubunganku dengan dokter Amit? Sebenarnya topik apa yang lebih menggemparkan bagi kalian? Cukup dokter Nandini, kau mengalihkan pembicaraan Kebenarannya adalah adikku meninggal Semua itu gara-gara kau dan juga dokter Amit Jadi pelakunya harus dihukum Entah itu kau, dokter Amit atau seluruh rumah sakit Suriodaya Aku meminta pengertianmu Hanya satu penyebab kematian dari adikmu Yaitu keadaan Dokter Nandini atau dokter lain di rumah sakit ini tidak bersalah Kau bisa tunjukkan hasil otopsi kepada mereka Ketika adiknya dibawa kemari Lukanya memang cukup fatal Kau bohong Adikku sama sekali tidak terluka Dokter Joel Apa ada pencuri yang mengaku mencuri? Inilah kebenarannya Adiknya kehilangan nyawanya gara-gara kelalaian rumah sakit Sulodaya. Apa itu bohong? Ya, ayo, ya, ya. ya, Tutup saja, tutup saja. Tutup saja, tutup Tutup saja, tutup saja. Tutup saja, saja. Arti? Arti apa yang kau lakukan? Jika rumah sakit ditutup, banyak pasien seperti adikmu yang akan menderita. Tolong hentikan semua ini. Tutup rumah sakit Surya ya, ya, ya, Daya. Tutup, ya, tutup rumah sakit Surya Daya. Tutup rumah sakit Surya Daya. <intos> tutup rumah sakit Surya Daya. <intos> tutup rumah sakit Surya Daya. Ya. Tuan terdahlan telah terjadi muak praktek di rumah, di rumah sakit ini dan kau harus menjawab kami. Ini. Kenapa kau melihat ponselmu? Aku tanya padamu, bukankah izin praktekmu harus dicabut? Ayo jawab! Kau ingin mencabut izin praktekku? Bagaimana kalau kucabut cabut izinmu sebagai wartawan? Maksudmu? Pelucon macam apa ini? Apa maksudmu? Jangan dipukul, jangan! Jangan dipukul, Ayo jawab. investigasi Kalian tanpa alasan menuduh dokter terhormat dari sebuah rumah sakit terkenal di sini. Rekaman ini jelas menunjukkan bahwa adik arti dipukuli yang menyebabkan perutnya mengalami luka dalam. Sekarang jawab, siapa yang jujur dalam bekerja dan siapa yang tidak bertanggung jawab? Apa tajuk berita kalian sekarang? Wartawan salah tuduh rumah sakit? Hingga dia malu? Wartawan berusaha mengalihkan berita ke arah keliru, tapi dia gagal? Jawab. Dokter Nganini, tolong katakan siapa orang itu? Siapa yang telah menewaskan adik Arti? Itu bukanlah tugas kami. Tugas kami adalah menolong hidup orang. Dan itu yang telah kami lakukan waktu itu, dan akan tetap kami lanjutkan. Mudah sekali menuduh dokter, tapi hidup seorang dokter menyelamatkan pasien setiap hari. Arti, aku tahu bagaimana rasanya kehilangan seorang adik. Tapi kau harus mendoakan agar jiwa adikmu tenang. Jika dihasut orang seperti itu, kau menyakiti jiwa adikmu sendiri. Akan lebih baik jika kau mendakwa orang yang melenyapkan adikmu dengan cara yang kejam. Arti, katakan. Siapa yang telah memukuli adikmu dalam rekaman itu? Jawab. Ayo, jawab. Ayo, jawab. Jangan satu, jangan satu yang jelas semuanya. Jauhkan. Katakan semuanya. Ayo bicara. Hentikan kalian semua. Harap pergi dari sini dengan baik-baik atau kalian akan diusir. Ayo, cuma itu. Dan memukuli adikmu. Ayo, jawab suamiku. Jika kau dalam masalah atau kesulitan, kau telepon saja aku. Aku akan membantumu. Anggap saja aku sebagai kakakmu, suster. Bawa dia ke ruang tamu ya Tolong jaga dia Kita bicara lagi nanti hmm? Dokter Amit Dokter Nandini Dokter terbaik di rumah sakit ini Dokter Nandini Kuakui kau hebat Aku kagum dengan caramu menghadapi semua itu tadi. Bagaimana caranya? Dari mana rekamannya? Pak, aku tidak berbuat banyak. Berterima kasihlah pada pria yang mengirimnya tepat waktu. Dulu kupikir hanya bapak, kawan, dan ayahku sebagai malaikat pelindungku. Tapi sekarang, mungkin ada orang lain lagi. Siapapun orang itu, kita harus berterima kasih padanya. Karena kau sangat baik dan suka menolong orang, mungkin Dewa mengirim seseorang untuk membantumu sekarang. Iya, Pak. Siapapun dia, aku sangat bersyukur. Seperti yang kita saksikan, dokter Nandini menjawab semua pertanyaan media dengan baik. Aku melakukan ini Karena suami artis sing bekerja untukku. akan hukum di atas perbuatannya pada adik istrinya karena ibu mengajarkan mereka yang menyakiti wanita harus dihukum berat tapi nandini bukan berarti aku adalah adikmu yang akan membuka identitasmu